Oke kita lihat namanya adalah Sarwenda Tan Dengan angka kelahiran 29 Agustus 1989 Yang menandakan juga dia berzodiak Virgo Dalam hal ini kategori Virgo untuk yang namanya Sarwenda Itu orangnya sangat ramah dan terbuka kepada orang-orang di sekitarnya Dan sangat suka menebarkan aura positif kepada orang lain Bahkan kepada keluarganya dia sangat suka memperhatikan keluarganya dan sangat senang bermain dengan anak-anaknya. Dalam kategori ini juga, dia sangat suka menebar aura positif dan menebarkan pesona positif kepada keluarganya. Orangnya juga sangat berhati-hati dan sangat menjaga penuh harkat dan martabat keluarganya, termasuk dirinya sendiri. Tipe orangnya sangat suka mencari sahabat ketimbang mencari musuh di dalam lingkungan sekitar ia juga terkenal ramah dan akrab kepada keluarga dan kepada orang-orang di sekitarnya dan kepada lingkungan sekitarnya kategori ini juga ia tidak pandai sombong dan angkuh kepada orang lain ataupun kepada keluarganya sendiri di kesehatannya di tahun 2020 ini kesehatannya agak sedikit menurun itu dikarenakan kelelahan dan kecapean dalam mengurus suatu pekerjaan dan mengurus rumah tangga dia juga kelelahan dikarenakan karena sering liburan ataupun piknik bersama keluarganya dalam kategori kesehatan yang menurun itu bukan berarti menurun drastis. Dia hanya intensitas angka 5% penurunan dan akan cepat sembuh dan bisa mengatasinya sendiri di keuangannya di tahun 2020 pendapatannya akan semakin banyak dan semakin meningkat dikarenakan pendapatannya tidak berasal dari satu titik saja pendapatannya berasal dari banyak titik dan banyak usaha yang ia lakukan dan, dan ia kembangkan sendiri untuk menunjang keuangannya di masa depannya namun ia juga sangat menyisihkan tabungan untuk masa depan anak-anaknya dan di masa tuanya di karirnya di tahun 2020 ini karirnya akan biasa-biasa saja dan berjalan apa adanya tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan karirnya akan berjalan di mana semestinya dan seperti biasanya di asmarani tahun 2020 ini dia sangat tidak suka diganggu ataupun sangat tidak suka untuk digoda oleh seseorang ataupun oleh orang lain karena tipikal serventa yang bersodiac Virgo itu tidak suka diganggu dan tidak suka selingkuh dia akan setia kepada pasangannya dan ia akan menunjukkannya dengan keramahan serta sejuman yang ia berikan setiap berjumpa dengan pasangannya tidak jarang Pesanannya akan mendapatkan respon positif dan bahagia bersama dirinya Di angka keberuntungannya itu berada di angka 20, 25, 35, dan 49 Di sifatnya di tahun 2020 ini sifatnya sangat welcome, ramah tamah, tidak egois, tidak suka memburukan orang lain Dan sifatnya sangat suka memperhatikan kebahagiaan dan kerukunan rumah tangganya ia juga tidak suka mencari keburukan orang lain untuk kepentingan pribadinya Bahkan ia sangat suka mendukung orang lain untuk sukses dan berkarir di masa depannya Di karakternya di tahun 2020 ini karakternya tidak egois, tidak suka marah, dan ramah tamah Tidak egois ini di dalam artikan dia tidak mementingkan diri sendiri Namun ia hanya ingin bekerja dan lebih fokus kepada keluarganya terutama kepada anak-anaknya di kategori ini juga, ia sangat lebih dekat dengan anaknya dibandingkan dengan pasangannya. Di kategori ini juga karakternya tidak suka dibohongi oleh orang lain ataupun keluarganya. Di warna auranya itu berada di warna putih dan di warna orange. Di warna putih itu menandakan dia melakukan sesuatu secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dia lebih fokus kepada keluarganya dan lebih fokus untuk membahagiakan keluarganya ia juga termasuk orang yang sangat suka membantu tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa melihat orang lain tersebut dan tanpa memilih serta pemilah orang tersebut dia akan membantunya secara tulus dan ikhlas di warna orange menandakan dia terkadang cemburu melihat pasangan yang terlalu dekat dengan orang lain, meskipun itu berada di kategori teman ataupun sahabat dari pasangannya. Ia akan memendamnya dan ia tidak akan mengungkapkannya, karena prioritas utamanya adalah kebahagiaan dari seorang pasangan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang hamalannya, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian,